Berjumpa dan hadir kali ini para Salah Slotterku kita hadirkan bareng Sojani ya bosku ya dan Niki Sempatan. di hari ini juga kita hadirkan bareng dengan TopShare88 Dan untuk para Salah Slotter yang baru bergabung tentunya jangan lupa like, share, komen, subscribe tentunya channel dari Sojani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 tidak full untuk pola dan triknya kacor nih bosku karena keuntungan a setiap akun itu berbeda-beda brother jadi tidak bisa kita samakan ya bosku kita coba main santu-santuy aja braderku kita main santuy akan seperti apa hasilnya kita simak yes kita coba lihat ya yeah. belum belum belum belum